Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, teman-teman. Kita ketemu lagi bersama Bekok Channel ya. Dan ini saya berada di Pantai Gomok Banyuwangi Muncar. Dan ini ada acara dalam rangka ya pembukaan atau peresmian pantai wisata Kumu Kantong ini ya ini acaranya peresmian nah, dan ini lokasi lokasi tempat parkirnya nah, itu teman-teman nah, itu dan lokasi-lokasi pantainya lokasi-lokasi tempat parkirnya lu panjang ya dan ini di dekat-dekat pohon cemara dan di sini nanti ada hiburannya jaranan buto itu hiburannya ya teman-teman Ini. Ini menuju ke tempat acaranya teman -teman. Oke kita lanjut Baik nah, ya teman-teman Ini sudah sampai di lokasi peresmian Pantai Gemukantong Atau pembukaan wisata Pantai Gemukantong ya dan ini dihadiri oleh Bapak Lurah dan Bapak Bupati juga dan rekan-rekannya ya teman-teman baik ya teman-teman ini langsung di acara hiburannya All right. Kemudian nantek nantong ya, pembukaan untuk pariwisata dan itu di tengah kelihatan ya rumah apungnya itu ada rumah apung ya, oh, ada dua rumah apung. rumah apungnya enggak nah, kelihatan ya? Tuh, nah, ini rumah apung dan satunya ini. Nah, ini jalan dengan lancar ya pantai wisata di kantong telah dibuka resmi dari pemerintah oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berrami rami rami